Selamat berat. selamat siang rekan-rekan. E, jadi hari ini dia e, kita melakukan penyelidikan tindak pidana curat, ya. Curat bongkar toko spare pad, sepeda motor yang ada di Kubang. ya, yang mana sudah kita kumpulkan informasi baket bahwa tersangkanya ada di satu tempat. Jadi nanti kita langsung ke TKP, ya kita amankan tersangka. Kita kepung tempat itu, kita amankan. Ya, yang paling penting adalah masalah senjata. Ya, senjata hati-hati. Kemudian dalam melakukan penangkapan, kita harus kompak. Ya. Itu saja rekan-rekan ya. Ada pertanyaan? Siap. Sudah cukup benar. Siap. Cukup mantap kegiatan berdoa mulai. Berdoa selesai. Gerak empat gerak. Ya, kita langsung terang. Oh, well, ya, yeah. yeah. yeah. jadi pagi hari ini kita akan melakukan ungkap kasus tindak pidana curan, ya, pencurian yang pemberatan yang terjadi di wilayah Kubang, yang mana tersangka ini kemarin melakukan pencurian ini dengan membongkar toko penjualan spare part sepeda motor, ya. Uh, uh, dari hasil penyelidikan kita tersangka ini sekarang berada di wilayah Kubang. Jadi nanti kita e, langsung ke TKP, ke tempat tersangka itu langsung kita lakukan penangkapan terhadap tersangka. Ya, kita langsung ke sana. Nanti Pak Edison langsung kepung dari belakang Pak Edison ya. Kita nanti dari depan Pak Bur ya. orang Untuk tersangkanya sekarang sudah kita identifikasi tersangka ini ada dua orang, ya pelakunya dua orang. Kemudian kita juga sekarang tersangka ini sudah menjual barang-barang hasil curian itu kepada penadahnya. Mudah-mudahan nanti di TKP juga ada penadahnya dan langsung akan kita amankan. Jadi, rumah tersangka itu rumah papan yang sebelah kanan ini Ya, rekan-rekan Jadi nanti Pak Edison, Siap. Peggy, dan Hermantino langsung Siap. ke belakang Siap Saya dengan Budi nanti di depan, ya Bu Budi Langsung Siap. kita kepung, langsung kita tangkap tersangka Siap Nah nih, Oke, sebelah kanan ini, nah, ya. langsung masuk aja Hmm. Kau nama Sudi? Iya, Pak Kau siapa nama Nungu? Ya, Sudi, Pak Fuji hmm. Mana? Ini yang barangnya kalian ambil tuh, ya? Iya, Pak Ini? Iya, Pak Berapa banyak nih? 6, Pak Hah? 6 Cerap, cerap, cerap, cerap, cerap Cerap, cerap Mana lagi? Baterai mana? Kan ada Enam, baterai bak. yang kalian ambil Gak ada, Pak Gak ada, Pak Gak ada? Gak ada, Pak Berapa nih? 6, ya? Iya, Pak Kau ngambil dengan siapa? Sendiri pak. Sendiri atau ada kawanmu? Sendiri pak. Sendiri. Ya pak. Berarti kau jual sama Sugi nih ya? Ya pak. Ya Iya pak. Ini dia. Jago. Ada lagi? Jago, jago, jago, jago, jago, jago, jago. Ini rumah kau Kia. Iya pak. Nomor? ternye, hari senin ada baterai, nih, baterai, ya. Baterai, baterai, ya. Dia, baterai. Kalau pan udah, baterainya ada sini. Gak ada, nggak ada, nggak ada. Kali ini mbak, ban mbak, ban sekali mbak Kau udah pernah masuk kan? Udah mbak mana? Di LP apa mbak, mau pajar simpan bingung Di Polsek mana kau? Bukiraya mbak Raya. Berarti baru keluar kau nih? Udah lama mbak Berapa bulan? Setahun mbak Terus tahun. main lagi kau nih? Iya mbak Kasus berbeda mbak Kasus berbeda? Ngapa kau curi kau bongkar nih? Curi mbak Untuk sekolah Berarti sebelumnya lo kau gambar ya? udah pak udah ya udah kau kan toko tuh Udah, pak ada kok ya cctv itu kok rusak ya iya pak Kok rusak ya iya mana kau buang cctv pak, CD, pak. Nah, rekamannya atau itu memori ya memori di belakang ruko tuh ya, pak kau buang di belakang ruko itu iya pak Udah dapat kemarin apa cctv ya tidak tidak apa abunya caramu gimana kemarin tuh naik tangga pak pakai tangga tangga ya, tangga pak. dari mana di belakang itu juga pak ada pak memang Pasok. ada tangga situ ada pak jadi gimana kok naikkan ke atas nih pak pakai ini pak mau si, punda aja iya pak punda langsung iya pak keluar enam nih iya satu satu pak buat juga ya menggunakan hmm. sepeda motor buat ini iya pak sama kawan mau sama kawanmu siapa kawanmu kolin pak kolin hmm. Oh sudah berapa kali kau melakukan pencurian bongkar rumah? rumah. Hah? Minimal kali, Pak. Dua kali. Yang di mana saja? Kupang, bap. sama sidom. Sama Rengat, Pak. Waktu melakukan pencurian ini, yang ban ini sama siapa kamu? Sendiri, Pak. Sendiri ya? Bagaimana caranya kau bisa masuk ke rumah itu? Buka pakai sing, Pak. Pakai noko, Pak. Noko? Naiknya di mana kamu? Tanggal, ada tangga, ada tangga lah, Pak? Tangga siapa kamu pakai? Tangga enggak tahu, Pak. Oh, Udah naik perlu turun. turun. Iya, tu menaikkan bannya di bawah, Pak. Satu-satu kamu angkat? Iya, Pak. Berarti dirusak dulu saya? Iya, ya, Pak. Dirusak, dibongkar. Ya, buka baru masuk kamu. Iya, Pak. Tu CCTV kan ada CCTV. Ada, Pak. Dia apa ini CCTV sama kamu? Tanggangan cok ya, Pak. Udah oh, tanggangan Tuh, Tu apanya diambil? Mau mau dia aku ambil, Pak. Kamu mau kemana? Belakang rumah itu juga, Pak. Oh, buang rumah, belakang rumah ya? telah kamu berhasil mbak mengambil papan ini, kamu ada dibantu orang lain untuk melakukannya? Kawan, Pak. Siapa kawan kamu namanya? Kolik, Kolik, ya? Kemana sekarang kolik? Koli, Tidak tahu, Pak. Oh, gitu ya. Setelah berhasil, dibawa ke mana, Pak? Boro ke Ginting, Pak. Ke Ginting? Lapangan, Pak. Oh, ke Ginting, ya. Baru? Kamu jual atau di mana? jual saya Pak. Belum mau jual? tapi belum tahu harganya berapa ya? Belum, Pak. Oh, gitu ya. Yang sekali lagi maling apa dulu? Tabung gas, Pak. Tabung gas. Di situ juga? Enggak, Pak, beda-beda, Pak. Beda TKP-nya ya. Oh, gitu ya. Tabung gas berapa banyak? Tiga, Pak. Tiga biji. Tiga biji. Itu di rumah atau di mana tuh? Di rumah, Pak. Di rumah ya. Oke. Okay. menurang on alel.